Hello Happy, Happy Learn English with Happy underscore Assalamualaikum. Hai so sekarang itu ada program namanya kelas online. Nah kelas online ini adalah khusus nih buat kalian yang kebetulan banyak kuotanya nih kemudian fasilitasnya smartphone-nya ada terus kemudian pengen banget dibimbing secara intensif ya karena kenapa langsung kan ketemu sama si gurunya ini melalui Google Meet nah jadi nanti teman-teman sepuasnya bakal bisa nanya apapun seputar ke bahasa Inggrisan dengan tutor tersebut nah tapi tutornya masih belum bisa milih ya jadi nanti ketika teman teman daftar di kelas online ini nanti gurunya sudah dipilihkan oleh HP English kursusan. Nah tapi jangan khawatir tutor-tutor di HIC 1 ini tutornya asik-asik kok dan juga ramah-ramah dan pastinya mudah-mudah banget. Tapi ingat ya kita tidak boleh underestimate si tutornya itu. Tetap harus menghargai setiap tutornya. Nah. Kemudian program online ini dari HSE diluncurkan atau ada setelah program Hello Happy ini Nah jadi kalau Hello Happy bedanya Hello Happy ini hanya video pembelajaran yang kalian bisa akses melalui YouTube channel HSE 1 Official Nah jadi kalau di Hello Happy kalian tinggal klik tombol open Jadi nanti kalian bisa tonton videonya itu kapan-kapan pun bisa gitu Gak sesuai dengan jamnya Nah tapi kalau kelas online HSE 1 ini uh, ada jamnya guys yaitu hari Senin sampai hari Jumat per dua minggu sekali ya Nah jadi setiap hari Senin sama hari Jumat itu kalian akan belajar tentang grammar dan juga speaking dimana grammarnya jam 8 sampai jam 9.30 nah per dua minggunya kalian cukup membayar 200.000 tuh murah banget kan udah murah langsung ketemu sama gurunya bisa kenalan juga kan sama gurunya nah nantinya kamu bisa tanya seputar hal apapun dan kamu juga bisa dekat loh dengan gurunya. Jadi enggak hanya berhenti di kelas itu aja. Next time-nya kamu juga bisa tanya mungkin nomor WhatsApp-nya atau mungkin Instagram-nya jadi kamu bisa tanya kapanpun dan dimanapun kepada guru tersebut tentang ke bahasa Nah, jadi Ditunggu ya, kalian harus daftar di kelas online HSC 1 ini Kebetulan nih tanggal 20 Juli ini ada kelas online -nya. Harus ikut ya hmm, Aku bikin videonya nih khusus loh buat kalian hmm, kan Berisikah? ini susah nih video videonya Jadi kalian harus daftar ya Aku tunggu ini Terima kasih Assalamualaikum